Dinikahi pria kaya, Sandra Dewi tak mau jadi artis lagi. Sandra Dewi menikah dengan Harvey Moeis di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, selasa tanggal 8 bulan 11 tahun 2016, selama beberapa waktu ke depan. Sandra Dewi memilih untuk vakum sejenak, si pemain film Kuiki Express itu ingin fokus menjalani program kehamilan sesegera mungkin, habis ini resepsi di Disneyland Tokyo, Jepang. Selama dua minggu di sana bulan madu, soalnya aku dan Harvey pengin langsung dapat momongan, kata Sandra Dewi, meski berstatus sebagai istri pengusaha kaya raya. Sandra Dewi mengaku tak akan meninggalkan dunia hiburan. Dirinya telah membuat kesepakatan dengan Harvey untuk tetap bekerja. Saya akan tetap bekerja dan berkarir sampai kapanpun. Karena saya memang wanita yang suka bekerja. Suami pun tidak pernah komplain sampai sekarang. Dia enggak pernah membatasi. Ujar Sandra Dewi, kami bahagia kalau berkarir. Dan kami saling dukung karier masing-masing, tidak pernah komplain lah, ia melanjutkan. Hanya saja, Sandra Dewi berkomitmen bahwa pekerjaannya nanti tak akan mengganggu kewajibannya sebagai istri. Sebagai perempuan saya harus tahu kodrat wanita, tentunya didahulukan keluarga baru karier. Sandra Dewi mengakhiri.